Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera dan Salam Kebajikan Sarwa Hayu Kali ini saya berkunjung di Candi Patirutan Rutan Jalodindo. Bersama Ki Saryanto, Ki Andika, dan Ki Dani Dalam rangka Survei lokasi untuk ritual patusan dari Komunitas Patembayan Jawa cabang Jenggolo. Dari Jawa Tundul, terletak di Duku Balai Tambang, Desa Seloliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto. Candi ini berada di lereng Gunung Penanggungan dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut sehingga pemandangannya adalah pemandangan khas pegunungan berupa hutan lebat dengan hawa yang dingin dan sejuk. Sedikit bercerita tentang sejarah Candi Batirang Jaladundo. Candi ini dibuat oleh Raja Udayana, raja Kerajaan Bedahulu dari wangsa Warmadewa. Kala itu, Raja Udayana menikahi Putri Gunapriya Dharma seorang putri dari Kerajaan Medang dari wangsa Isyana, yang pada waktu itu Kerajaan Medang adalah penguasa Tanah Jawa. Perkawinan Raja Udayana dengan Putri Gunapriya Dharma ini dianugerai seorang anak yang diberi nama Airlangga, yang kelak akan menjadi Raja Kerajaan Kahuripan. Candi ini dibangun oleh Raja Udayana untuk menyambut kelahiran Samudra Air Langga. Usia candi ini cukup tua. Di sebelah kiri candi terdapat prasasti tahun pembuatan dalam aksara Palawa atau Jawa Kuno. Tulisannya adalah berupa angka 899 yang berarti tahun 899 Saka. Atau bila dikonversikan kepada kalender Masehi, berarti tahun 977 Masehi, tahun-tahun ketika Kerajaan Medang masih berjaya. Sedangkan di sebelah kiri bagian belakangnya candi terdapat tulisan Gempeng yang sering diartikan melebur. Kalau saya terjemahkan adalah leburnya nafsu atau kedirian ke dalam lautan ilahi atau dalam bahasa Jawa, manunggaling Manunggalin Kaulo Gusti. Konon, keperadaan yang dipartikan dalam tunda ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan bahwa air yang keluar dari patritan ini adalah Tirta amerta yang seolah-olah keluar dari tubuh Maha Meru Arti dari Tirta amerta sendiri adalah air yang digunakan untuk kehidupan manusia dan juga para dewa yang berfungsi sebagai air kebaikan untuk umat manusia Lokasi kolam seperti ini mungkin orang antara 6 sampai 10 ini cukup. Itu altar ada beberapa pancuran. Kalau semisal proses pagisannya di kolam ikan juga nggak mungkin. Pesan dari Candi Patri Guzalo Pinto adalah di tengah terdapat altar yang dilindungi oleh kanal air Dan dikelilingi oleh arca jalan luar Atau arca yang berfungsi sebagai pancuran Sebelah kanan maupun sebelah kiri terdapat bilik yang masing-masing berukuran sekitar 4x 3 meter Dimana tiap-tiap biliknya terdapat arca Jaladuaro yang masih mengeluarkan air hingga saat ini, sedangkan kolam besar di bawahnya berfungsi sebagai kolam ikan. Kami beristirahat sebentar sambil berdiskusi tentang persiapan ritual. Padusan yang rencananya mencari. akan digelar pada tanggal 10 April 2021 tunggu, tunggu. <kuh> ya ya ya saya notek juga saya dan Ki Saryanto bergerak menuju bagian belakang candi yang juga merupakan tempat sakral yang biasanya digunakan untuk semetik. Bagian belakang candi ini juga berfungsi sebagai tandon air, ya, tandon air kuno. kisah Rianto mengheningkan cipta mengendapkan pikiran dan batin menuju ruang keheningan batin menselaraskan diri dan menyatu dengan alam Canti Pati Rutan Adalah jejak sejarah Tentang kemegahan kerajaan Medang Kawulan Dan kerajaan Bedahulu Bali Sebuah arsitektur bangunan kuno Dengan desain yang selaras dengan alam Paduan kemegahan kuno dengan spiritual syarat akan makna-makna spiritual dan batinia Mari kita lestarikan warisan budaya ini Salah satu warisan budaya Nusantara Demikian liputan dari saya Jaya Wijaya Wijayanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Sejahtera Satuhu Hayu